A B C D E F G E G K L M N O T U L S, T U P U X e, Y e, Z No. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas. Dua puluh Dua puluh satu Dua puluh dua Dua puluh tiga Dua puluh empat Dua puluh lima Nol